welcome to my channel Rim Babo. Oke okay guys, eh, jadi ngomong-ngomong kita hari ini mau bermain gameplay aja guys. Uh, karena kemarin ya guys sebenarnya saya udah rekot banyak kali tapi fail terus karena uh, apa tuh settingan OBS-nya ada agak error lah. Aku nggak tau gimana settingnya jadi agak salah gitu guys. By the way ini. Uh, yang kemarin, belting kemarin udah saya beli. Jadi sekarang udah jadi toko milik saya, gitu milik uh, bukan milik saya, milik keluarga ini. Li sama ini ya, sama uh, ortis ya. Jadi kita bakal ke sana, guys. Ini andirit. Uh, by the way ada andirit dan ada duck juga, tapi belum dia belum mengenal gitu guys. Oh uh, jadi di Waltis uh, ini ya kita satu keluarga gitu satu keluarga satu keluarga gitulah <tuh> oke okay guys jadi kita udah sampai di toko kita wah ini uncomfortable nih karena cuaca panas guys jadi uh, karena cuaca panas jadi kita suruh mereka masuk ke dalam aja guys dan uh, by the way, ini aku ganti nektar karena <coughs> tempat ini bakal menjadi uh, bakal menjual nektar dan ini alat pembuat nektar nanti kita bakal diskusi oke, okay, jadi kita bisa jualan di sini dan ini nektar-nektar yang udah dibikin sama liwa ah uh, sampai ngamuk-ngamuk si pongcing mau ngomor ngobrol sama suaminya aku nggak kasih karena aku suruh dia bikin nektar sama ngambek- ngambek dia guys ternyata lucu banget sih games ini Ahem. jadi di sini saya taruh payung supaya nanti hujan mereka bisa memakainya Oke okay, dan termosatnya Oke okay, termosatnya guys ini karena cuaca panas jadi kita suruh masuk aja ke dalam go heel skate Oke semuanya aja deh masuk- masuk masuk Aduh pada merah merah karena cuacanya lagi panas guys diet oh weather wah it's so hot ya ini mereka pada gak enak karena cuaca panas guys oke okay. nah udah enak kan nah akhirnya semua kembali hijau <laughs> oke okay, jadi kita bakal ngobrol gimana um, kita hari ini bakal by the way post dulu jadi hari ini kita bakal open bisnis kita mau jualan guys kita mau jualan nektar yang tadi saya bilang ini oke okay. jadi nektar ini uh, bisa di download ya guys ya ini aku download dari ice moon moon ya ini jadi yang pembuat nektar ini adalah liwa dia udah punya skill hampir level 4 guys nektar makingnya hampir level 4 oke okay. Dan itu pun dia mem mempelajari dari buku-buku nektar dan juga mempraktisnya. Jadi, <coughs> bisa membeli buku nektarnya di komputer, guys. Jadi, di sini uh, bentar. Oke, okay. jadi di sini, by the way, komputernya keren, guys. Bisa apply kredit, kita bisa pinjam duit, guys. Oh, eh, pinjam duit. <laughs> Ah, apa tuh? Eh, uh, yalah, pinjam duit kan? ya dong, ah, gimana ngomongnya? <laughs> Oke, okay. jadi uh, mana ya? Bukan apply for ini, guys. Eh, uh, kok nggak bisa? What? Wait, mungkin ini sudah kali kita suruh james saja. Oh, kenapa begitu, guys? Apa karena ada masalah? kok nggak bisa purchase lagi? Oh no, oh, no. what happened? Uh, harga yang mau dijual itu kita bisa uh, naikin gitu guys, oke? Okay. Terus tokonya juga bisa mencari uh, ini karyawan. Uh, kita mau cari karyawan guys yang bisa bantu kita, oke? Okay. Jadi kita pilih aja nih yang Kelaho hurap pilih oke okay. oke okay. udah dia bakal datang kerja besok ya peng hire new employee nah ini ya arrive to see time oh oke okay. by the way kita bakal suruh si ini liwa aduh kasihan kok gelap banget sih lampu mana lampu lampunya kok enggak buka sih loh what kenapa set for sale no no what aduh salah aduh jangan dong dijual nanti gelap dong kenapa gelap guys kenapa gelap I don't know Oke okay, jadi mungkin harus simnya masuk ke sini Oke okay, jadi kita suruh dia bikin nektar karena combinator itu di level 4 jadi dia belum bisa guys jadi sekarang kita suruh dia bikin nektar dan di sini banyak banget nektarnya karena dia udah di level 3 jadi bisa bikin banyak nektarnya guys, nah nih guys Lihat. Terus nektarnya kalau misalnya ada bahannya guys seperti ini lemon. Oke jadi kita kan punya lemon dia perlu tiga dan kita punya karena saya di sini ada tanam guys, di sini tanam lemon, ini lemon banyak sekali yang saya tanam guys uh, biar kita nggak susah-susah nanti ambil lemonnya dan di sini juga ada guys ini uh, apa uh, apokat guys wah ada apokat ada apa wow. nih Enggak jelas nih pomelo what banyak sekali pokoknya pohon-pohon yang bakal dibikin nektar gitu guys oke okay, ginger itu jahe guys raspberry ini kenapa ada ada ini guys Kayak bau-bau gitu, guys. Kenapa ya? Bentar, kita suruh salah satu siapa ya? Lia aja deh. Oh, dia ngantuk, guys. Udah tidur. Apongcing aja lah. Sini, Cing. Lihat ini apa, Cing. Dispose deadpan. Oh, udah rusak ini tanamannya. Sini, Cing. Oi, Cing, Cing, Cing. Oke. Okay. Kenapa gelap, guys? Apa karena saya nggak bayar listrik? Oke, okay, mungkin kali ya, saya nggak bayar listrik. Makanya komputerku semua nggak bisa dipakai. Ampun deh, throw away. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. aku rasa mungkin begitu, guys. Karena saya nggak bayar listrik kali ya. Nah, kan ternyata benar, guys. Pantas listrik, kok, lampunya gelap gitu ya? Ampun, ternyata begitu. Mungkin kali, mungkin kali, soalnya. Ruangannya kok gelap-gelap semua. Apa laptopku nggak dibuka? <laughs> ya ampun, nggak, nggak. Ternyata mungkin saya nggak bayar nggak pelbil sekali ya. Aku sih jarang main, jadi masih kurang tahu gitu guys. Nah udah pelbil, oke kita cek kebok komputernya udah bisa belum sih? <laughs> oh my god, ternyata begitu kali. Let me see. Makanya komputernya udah. Nah, ternyata benar guys. Ternyata aku lupa bayar ini, guys. Aduh, aku lupa bayar listrik. Pantaslah banyak lampunya enggak nggak jalan semua. Enggak apa. Oh, ternyata begitu lucu banget ya gamenya Jadi ini bisa beli buku, guys. Jadi bisa beli buku dan buku itu untuk bikin nektar. Ini bisa beli obat, beli bung. Ini apa gift? kita be bisa beli nih guys kita bisa beli kado guys oh jadi kita beli ini kado untuk wah ada mainannya eh bisa dong beli beliin buat si just mungkin nanti suruh si james yang belikan oke okay. jadi kembali lagi ke ini guys oh ternyata nggak ada listrik karena saya nggak bayar bill hmm baru tahu deh maklum baru main sih baru main <laughs> Oke, okay, jadi uh, order kita bisa beli buku Jadi gimana cara-cara bikin nektarnya Jadi buku yang kita beli ini A uh, skill Ini banyak sekali buku yang bisa beli loh guys Kita bisa beli buku bacain kasih si Justin apa Storytelling gitu guys Oke, okay, jadi kita Ini ada cooking book juga Untuk memasak, fishing, fitness Banyak sekali Nih flower orange Itu untuk bunga gardening untuk tanaman oke okay. mana gitar, wah banyak sekali guys herbal ini untuk obat um, mixology itu untuk ini guys untuk bikin minuman tuh oke okay, jadi ini ya guys nectar satu 1, 2, 3 okay? jadi by the way bukunya sudah saya beli kasih liwa dan sudah dia pelajari sekarang udah di ini ya guys ini sudah di level 3, oke. Okay, jadi sekarang kita bakal suruh si Liwa, oh, dia tidur, guys. Ampun, dia tidur, guys. Pak, bentar, pak, bangun dulu, pak. Kita cobakin protein dulu, kasih ini teman-teman lihat, oke, okay, petar, Jadi kita bikin nectar yang ini aja, karena kita punya bahan apa ini, dua macam uh, lemon aja, guys. Oke, okay, kita suruh dia praktis, ya. Tidurnya nanti, ya, pak, ya. Sorry, pak, ya, bangun dulu, ya, pak, ya. Oke, okay, jadi ini sudah bayar. Fils kayaknya, dan ini kenapa? Ini kenapa dia? Uh, uh, Pongcing kamu harusnya ke WC dong. Udah, ini guys, dia ngantuk terus. Dia oke, okay, kamu ke WC aja. Pongcing, sini, pongceng. Use and aku rasa kamu ngantuk, tapi sekarang jam berapa sih? Oh, malam guys, panteslah ngantuk. Eh, ganti baju bapak. Oh, Bapak ganti baju yang... Ini karena cuacanya panas, guys. Jadi dia auto ganti ke bajunya... Uh, season... Itu ya. Kalau panas, dia ganti baju... Untuk yang lebih enak gitulah Kalau nanti dingin, dia pakai baju sweater gitu, guys. Oke, okay, jadi dia pijak-pijak gitu, guys. By the way, dia... What? Masa sandal pun? Oh, <tuh> <tuh> <tuh> nggak cuci dulu dulu, Pak. Masa langsung... Pijak, pijak gitu sama sandalnya. Waduh, kenapa begitu sih? Lucu banget sih. Kenapa ada apa? Oh, dia pengen ngobrol sama ah, aku. Mau ngobrol, kamu malah bikin nektar di sini. Oh, ha? Ya udahlah, ngobrol langsung. Udah siap juga, jadi nektarnya udah siap, guys. Kita bisa ini ya, kita bisa jual. Oke okay, kita ambil terus kita bisa jual kita taruh di mana ya tempat yang tadi yang ah, ini guys sudah ini kita bisa jual guys cara jualnya gini guys bentar ya jadi ini uh, kita tekan what why is not kenapa nggak bisa Oke okay, itu. Set for sale guys, set for sale. Jadi kita udah terjual. Jadi barang-barang yang terjual ini bisa lihat lewat sini, toggle for sale. Nih guys. Jadi nektar-nektar ini semua di bisa dijual. Oke, jadi sekarang kita belum buka toko karena mereka semua kayaknya masih memerlukan tidur, makan. Untuk semuanya dulu guys ya, karena mereka lagi capek-capek guys. kasihan juga kan. Sipong mau kemana? Pong kamu mau kemana sih? What? Nah, kenapa dia mau ngapain sih? Ngapain dia berdiri di situ? Bukan kecewa, oh God, apa yang dia lakukan? Oh my god, kenapa dia? bokernya di situ, ampun, toiletnya banyak banget, gak dipakai. Ini kan toilet. Ayo yau, godain nih customer-customernya, godain dia dong, biar dia mau beli barang kita. Yau, mana yau? Maaf Yau kamu usah duduk yau, sini yau, bantu toko sibuk nih. Wah banyak sekali pelanggannya. Bye Justin, Justin udah pergi sekolah guys. Ini ngobrol sama ini yau, yow. yang pun kenapa? wah ini siapa guys ini kan bella bella, halo bella the customer ini kan bella yang aku bikin, aku remake oke okay, kita harusnya suruh pembantu kita dia pinter guys, ternyata dia udah tahu gimana cara ini ya design works uh, answer AK. mantap dia ya, udah bisa ternyata eh, ini siapa lagi? wah ini siapa? wah rame banget tokoku tapi gimana ya kurang orang? nah suruh James bantu juga lah di toko karena tokonya sibuk banget guys rame guys lihat wah banyak yang mau beli tapi beli ada nggak sih? nah ini guys mana tahu bisa jadi mami Justin Otin guys <laughs> kenapa Tim? ah uh, Udah, nggak apa-apa. Mana tahu ada jodohnya gitu, guys. James ini James ngobrol. Nih. Di sini dong, ayo jangan malu-malu. Ayo James, jangan malu-malu James. Kok duduknya jauh banget James. Malu, guys, dia. Ngobrolnya kok jauh banget sih? Nih, guys, chat with Lona, tapi jauh banget sih. Kenapa? Oh Bella, kenapa mukamu begitu? Ada apa? Perasaannya nggak enak guys Wah, Dia lagi liatin si ini Sampai matanya nggak berkedip-kedip gitu guys Tapi jangan sampai selingkuh ya sama si Bella ya Walaupun dia cantik Oke. Okay. <laughs> ini customer pertama kita guys Wah, udah ada tiga guys Mantap guys Udah 3 Udah ada mau beli nih 3 Oke okay, mantap Oke okay, Akhirnya kita jual Satu dengan harga 281 Mantap lakukan lagi Ayo Ini ada artis Ini ada artis Ini artis guys Nah silau-silau dia oh, Artis guys What ask for self As for photograph nah mantap, wah ini lagi foto artis nih, ini reporter kali ya oh papa raji, bener lah guys ya nah, mau juga dia perlukan sama kita oh nice, ayo bujuk-bujuk dia dong, beliin barang kita bisa enggak sad uh, can... uh, ah so so ne fadish aneb mhm aha suli baby foma ah we be Huh? Huh? Hmm. Huh? Hmm. Uh. Oh, no. Oke okay, kita close store aja guys karena udah lumayan guys kita udah jual 9 guys wow mantap yeah. jadi net profit kita 1393 nice oke okay, mantap sekali Oke okay guys, aku rasa untuk video hari ini sampai di sini dulu kita bakal sambung di next episode Ya guys ya, terima kasih sudah menontonnya Dan jangan lupa like dan subscribe nya And see you on next video Bye bye